Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhaya seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya kita mendapatkan vitamin segar. Para ya, Alhamdulillah tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari Leslar yang malam hari ini tampil di acara LIDA 2021 di Indosiar sahabatnya kita lihat aja Deddy Lesti sudah bertugas sahabat ya tentunya dengan penampilan yang sangat cantik banget nih tentunya semakin hari penampilan Deddy Lesti luar biasa banget sahabat ya membuat kita semakin bahagia ya. apalagi tentunya malam hari ini ditemani oleh Rizky Pilar sahabat ya, yang makin semangat Tentu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tentunya kalian tidur dulu persahabat ya. Siap-siap begadang malam hari ini mendapatkan paket komplit vitamin tentunya dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin cute-nya persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Info informasi di malam hari ini bagi penanggapan kalian silahkan berkomentar, buangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.